Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Widya Kitchen. Di video kali ini, aku pengen share ke kalian bikin ayam bakar teflon ini yang versi tersimpel. Ini biasanya aku masak, jadi ini ala-ala aku gitu ya, teman-teman. Tapi rasanya enak banget, kok. Kalian wajib coba juga, ya. Untuk resep sambalnya nanti aku buat di video yang terpisah ya Bahan-bahan yang perlu kita siapkan ini tentunya ada ayam Ayam yang aku pakai di sini setengah ekor ukuran sedang ya teman-teman Ini ayamnya sudah aku cuci bersih dan sudah siap untuk dimasak ya Ini untuk bumbunya untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi ya Bawang putih, bawang merah dan cabai ini aku ulek ya teman-teman. Jadi aku potong-potong dulu biar nanti nggak keras pas nguleknya gitu. Untuk garam aku masukin sekalian diulek ya teman-teman biar nanti ulek yang lainnya itu jadi kayak gampang gitu. Kemudian kita masukin bumbu-bumbu yang mau kita ulek. Bumbunya sampai sedikit halus, ini tergantung selera aja. Kemudian, siapkan pengorengan. Ini aku masukkan mentega untuk tumis bumbunya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Kita tumis sampai bumbunya harum ya teman-teman Jangan lupa kita tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk Biar makin harum kemudian kita masukkan ayam kita tumis-tumis sebentar ayamnya kemudian kita tambahkan air cukupnya tambahkan gula, penyedap dan sisa garam tadi. Ini kita tambahkan juga kecap. Untuk kecap terserah kalian, sesuai selera aja. Aduk-aduk kemudian ya, teman-teman. Ini kita didihkan, kita biarkan sama ayamnya itu benar-benar meresap, matang. Kita masak Sampai airnya nanti menyusut Dan ayamnya udah matang ya Rebus ayamnya Sampai airnya menyusut Ini ayamnya udah matang ya teman-teman Udah empuk banget kita angkat untuk ayamnya kita ambil semua ayamnya, kemudian bumbunya juga kita ambil ya teman-teman untuk bakar ayamnya aku tetap pakai teflon yang sama biar nanti nyucinya itu sekalian kita panaskan lagi teflonnya kita susun ayamnya ini sebenarnya udah mateng dimakan gini aja juga udah enak teman-teman kita olesi dengan saus yang sisa bumbu tadi jadi nanti ada sensasi kayak dibakar gitu ya teman-teman ini kita bakar menggunakan api yang paling kecil aja ya teman-teman biar gak kosong ini ayam bakarnya udah mateng udah siap untuk kita hidangkan ini dia hasilnya ayam bakar teflon ala aku, kalian jangan ragu untuk mencoba ya, ini enak banget dijamin bisa ngabisin nasi di rumah kalian terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai sampai ketemu di video selanjutnya